ada raja itu ganteng, kaya, senengane nikah nekah, perawan cantik itu semua kampung mesti kenal suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya cantik sekali kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu tiap hari ditanya oh itu yang di kamu, yang cantik siapa? mau saya nikahin gini wah bahaya ini saingannya raja jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi Kai Fatang Ki Hua, Wakotroa itu kot Kobalaharocilun, Kobonekapi. Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. An Wakot Kobalaharocilun, saya pernah melihat sendiri Kobalaharocilun, dicium oleh lelaki. Wos, wos sudah nggak minat raja langsung wos. Suatu saat pemuda terginekai perempuan itu, uhh raja nya marah, kamu lelaki nggak punya harga diri gini gini gini. Nggak pernah dicium orang kok tetap dineka. Bilang raja, Takrif man, Takrif lelaki itu siapa? Abuha.